Bye. <laughs>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 Baiklah persahabat leselah dimanapun Kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Kita mendapatkan kabar Rizky Bilar dan rombongan Tentunya sudah OTW ke Jakarta Persahabat ya Tentunya tadi sore Kita lihat keunggahan IGS nya Bang nih Yang mana tentunya di situ kita lihat Mobil Rizky Bilar Sedang tentunya melalui jalan terjal Persahabat ya Untuk OTW ke Jakarta Dan malam hari ini kita lihat unggahan tentunya dari bang Eno persahabat ya, yang mana tentunya OTW pulang Jakarta dan kita doakan mudah-mudahan tentunya selama sampai tujuan amin ya robbal alamin pasti kita bakal menunggu kejutan yang akan diberikan tentunya tunggu cidorkan vitamin cidorkan vitamin manja bahagia dari idola kesayangan kita Postingan tersebut juga telah di-repost kembali oleh akun Instagram Ian Skorbilar Ada kalimat caption yang dituliskan Yang lagi pulang hati-hati ya kesayangan Tuh bersahabat ya tentunya banyak komentar dan tanggapan dari fans Salah satunya dari akun Eva 1496 mengatakan Semoga selama sampai tujuan, amin Itulah doa terbaik bersahabat ya Yang diberikan oleh fans untuk idola kesayangan kita